to my channel, And also press this bell icon. Next, kita lanjut videonya dalam konten kali ini. Proses pemasangan bagian tulang Yang dilakukan oleh Umar Bakri Tim atau mekanik dari klaseri Ajo Jangan bebas kilometer 20 Dan ini proses pengelasan yang kita lakukan hari ini juga Sebelum dilakukan proses pembuatan bak dam truk Terdiri dari beberapa tulang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ulang kita, kita akan melakukan pengelasan pada hari ini kita. juga So begitu yang berminat silahkan untuk di subscribe, like, and comment khususnya channel dalam dunia otomotif dalam proses pembuatan bak dam truk hari ini juga. Oke. Okay. Ada-ada video juga bagi bapak itu merupakan proses pengelasan yang dilakukan oleh Umar Bakri hari ini juga Các bạn dan hari ini juga pros melakukan pemasangan tulang bagian sebelah kiri udah selesai kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulang hari ini juga dan sejenak melakukan jam istirahat untuk makan siang juga ya Tetap dan ikuti channel sempat sembilan. Jangan lupa di subscribe, like, and comment channel ini. Let's go bro! Terima kasih banyak dan tetap saksikan setelah kita melakukan jam istirahat nantinya Oke? Okay. Okay, kita lanjutkan pekerjaan hari ini juga dalam proses pembuatan tulang kosa. Biker Sorizal Ajo dalam bebas kilometer 20 Ini lagi proses pengerjaan lanjut hari ini juga dalam proses pembuatan badam truk ya bagian sebelah kiri udah selesai dan ini bagian sebelah kanan yang kita lakukan proses pemasangan bagian samping atau tulang ha. yuk <tuk> Tuh. Ini kacang kodok dia nuttet ya. buang sih, So, bagi yang berminat So silakan saja datang di Korsorizal Alco, jangan bebas kilometer 20 dalam pros pembuatan bak dump truck, bak kargo, bak mini, al dan lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. ¡Vamos! ¿Eh? dan ini merupakan proses pembentukan tulang dari pos pembuatan bak dam truk hari ini juga sekian dan terima kasih.